Rahayu, Rahayu, Rahayu, Dumadi Selamat bertemu dengan channel saya Jawa Kawedar Semoga para pemirsa selalu sehat dan berbahagia Baik siang maupun malam Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Apa yang disebut dengan Jamus Kalimosodo Mungkin bagi para pemirsa sering atau pernah menonton wayang kulit yang di situ ada pusaka yang namanya jamus kalimosodo. Jamus kalimosodo itu artinya kitab kalimosodo itu artinya ada lima mantra. Jadi jamus kalimosodo itu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat lima mantra. Jika mantra itu diucapkan di dalam hati ini mampu memberikan penerangan dalam perjalanan hidup setiap orang. Jamus Kalimoesodo ini merupakan pusaka andalan dari Keraton atau Kerajaan Pandawa atau Negara Amarta yang dipimpin oleh Prabu Yudhistiro atau Punto Devo. Ini Prabu Punto Dewo ini putra dari Prabu Pandu Dewonoto. Awal mulanya pusaka Jamus Kalimosodo, pusaka ini diperoleh dari seorang satria keturunan dari Resi Manumanoso dengan Badari Kari Raras, seseorang bidadari dari Kahyangan. Perkawinannya antara Resi Manumanoso dengan Badari Kari Raras melahirkan anak kembar tiga. Tetapi anak tersebut lahir dengan kondisi bungkus, ini untuk membuka bungkus tersebut tidak mudah. Maka resi Manu Manoso kebingungan bagaimana caranya untuk membuka bungkus tersebut supaya anaknya bisa terlihat jelas. Maka yang Semar Bodronoyo sebagai pamomongnya ini selalu memberikan cara untuk membuka bungkus itu tadi dengan memberikan mantra sakti. Mantra itu berasal dari dalam kitab Jamus Kalimosodo Karena yang semarnya adalah seorang pamomong atau pembantu yang sangat setia Maka disebut Pono Kawan Pono itu mengerti, kawan itu teman Jadi teman yang mengerti, mengerti tentang untuk membuka Perjalanan hidup Serta mengerti tentang situasi Yang diomongnya dalam kondisi Baik susah maupun senang Mantra itu bunyinya kurang lebih begini Tan samar pamoring sukmu moyo winahyo inga sepi Sinimpen telenging kalbu Pambu warono Talen saking liyep Layaping ngaluyup Pindu pesating sumpeno Sumusuping rasa jati Mantra ini biasanya diucapkan oleh para dalang Yang menjabarkan tentang lakon dalam pewayangan itu Atau yang disebut dengan ringgit purwo atau wayang kulit Nah mantra ini biasanya sering sekali disampaikan oleh para dalang yang saat itu menyampaikan wedaran maupun lakon-lakon tertentu dalam pewayangannya. Tan samar pamoreng sukmo itu seperti apa makna serta artinya yang terkandung di dalamnya sehingga mantra itu mempunyai kemampuan yang sangat sakti sehingga bisa membuka bungkus daripada anaknya dari resi Manumanoso tadi Kurang lebih artinya begini Tan samar pamoreng sukmo Dalam bahasa Jawa saya saya ini kan supaya tidak mengurangi daripada nilainya itu Kowekabeh wis ora kesamaran marang gegambaran- gegambaraning Yo sing agal, yo sing alus Maksudnya begini, tan samar pamoring sukmo artinya kita semua sudah tidak samar lagi dengan gambaran-gambaran baik yang kasar maupun yang halus. Kemudian sinuksmoyo winahyo inga sepi, sinuksmoyo tegese diakoni utawa dilebokake ono ing jasad. Winahyo wetune ing wanci sepi ora kok sepi neng kahanan tetapi atau ananging sepining pamrih amung ngeleng sawiji. lenging cipto muhung meringkang agawe jagat sinuhmo yo winayoying asepi artinya diakui atau tidak ini dimasukkan ke dalam jiwa sedangkan winayoying asepi itu waktu yang sangat sepi sepi di sini bukan situasi tetapi sepi pamrih, yaitu manunggaling cepa, rasa dan karsa dengan Gusti Kang Hakaryo Jagat. Sinimpen telenging kalbu, dini Kabeh mau bisane ora kawestoro, amung seronong guna ake batin. Mantam sakti, kang ono curuning batin mau podro karo tulisaning Gusti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 Dayaning manunggo, so. kemudian pembuka warana warono. Tegese anggonem miyak aling-aling, aling talen saking liyep laya ngaluyup Talen tegese ora liyo, amung soko liyep laya ngaluyup Ingkang sinebut liyep laya ngaluyup kuwi ngeremake netro sejatine sumurup. Saja itu nanging sejatine ora turu. Maksudnya juga begini, pambukaneng warono artinya membuka penghalang dari liyep laya pengaluyup, artinya memejamkan mata tetapi melihat atau memahami jadi kelihatannya tidur tetapi sebenarnya tidak tidur maka disebut liyep layapeng ngaluyup pindu pesating sumpeno penuh itu mimpi jadi kayo lungane wong mimpi kaya lungane impen impen muno yang pinuju lungasko jasating manungsa tekane ora kulon nuwun lungane juga ora pernah pamit mengkono uga mantram Sakti wis gumadduk gatrae wis cetha wujute, wis gamblang bisa kok regem ono jerone ngati singawiya kita sendiri yang mengawerui hanya diri kita sendiri maka disebut liep laya ngaluyup pindo pecating sumpena maksudnya perginya seperti orang bermimpi mimpi itu di saat diterima dalam jiwa kita atau jiwa manusia datangnya tidak pernah permisi begitu juga perginya tidak pernah berpamitan juga dengan mantram sakti ini yang sudah menyatu atau nyawiji ini sudah jelas bisa kita simpan di dalam hati yang tahu juga hanya kita sendiri kemudian sumu sewa ngeroso jati yen bisa ngencengake tekad keploeng lahir lan batin mujudake sawijining saloko manunggaling kawula kelawan Gusti ing lahir angudi karti juruning batin angesti Gusti Yen wis kelakon mengkono Opo Kang Sinedio Teko Kang Cinepto Dadi Maksudnya begini Sumuh supeng roso jati Jika sudah Bulat tekad kita Menyatukan lahir maupun batin Ini merupakan sebuah Gambaran manunggaling Kawulo kelawan gusti Dalam bentuk lahir kita berkarya Dalam batin kita menembah gusti Jika sudah Manunggal, apa yang kita inginkan bisa terwujud dan apa yang kita ciptakan bisa jadi Dengan mantra tersebut, kemudian bungkus bisa terbuka Manumanoso dengan rasa terkejut setelah bungkus tersebut terbuka Ternyata bayi itu kembar tiga dan semuanya laki-laki Begawan Resi Manu Manoso ingat pesan dari Jim yang sudah lama menunggu buah jambu yang dimakan oleh Badari Kani Raras tadi istrinya yang sudah mengandung selama 9 bulan 10 hari. Resi Manu Manoso mempunyai pesan dari Jim jika kelak nanti mempunyai anak Badari Kani Raras supaya diberi nama, Anak yang pertama diberi nama Bambang Satukrem, atau biasa disebut Bambang Sekutrem. Yang kedua, Bambang Manumodewo. Yang ketiga, Bambang Seriyati. Setelah mereka dewasa, salah satu dari mereka menjadi duta dari para dewa untuk membunuh Prabu Kalimantoro, raja dari alam Nusho yang telah membuat kerusuhan di Kahyangan karena raja tersebut mau memperistri bidadari yang bernama Dewi Suprobo dan ini ditolak lamarannya oleh Patrolog Guru yang mempunyai penguasa di Kahyangan dengan ditolaknya lamaran Prabu Kalimantoro maka Prabu Kalimantoro marah besar dan merusak Kahyangan tidak ada satu dewa pun yang bisa mengalahkannya maka Batoro Guru menyuruh anaknya, Resi Manu Manoso, yang untuk membunuh Prabu Kalimantoro. Berangkatlah Bambang Satukrem untuk membunuh Prabu Kalimantoro tadi. Dengan terbunuhnya Prabu Kalimantoro berubah menjadi Kitab Kalimosodo. Jadi, Kitab Kalimosodo itu ternyata... Perwujudan dari Prabu Kalimantoro Para pemirsa semuanya Demikian sedikit hidangan yang bisa saya sampaikan Mungkin ini sedikit bisa menambah wawasan Bagaimana terjadinya jamus kalimosodo Atau kitab jamus kalimosodo Yang biasa dipertunjukkan di dalam pewayangan Dan disitu dikenal sebagai pusakanya Para Pandawa. Jika para pemirsa menyukai menu serta hidangan yang saya sajikan ini, silahkan dicicipi akan mengerti rasanya dari hidangan yang saya sajikan ini. Sekian. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Ini hanya sekedar untuk wawasan. Barangkali ada yang kurang pas dalam penyampaian saya, mohon maaf dan. Rahayu, rahayu, rahayu, syakumeng dumadi.